Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang mantap ini kawan nah ini berbagi informasi kawan ya ini gugur lagi Patriot bangsa di Papua saya coba bacakan kronologisnya kadang kemudian kita bahas kawan ya Nah ini dari salah satu media online yaitu Muslim Trend dengan judul Teroris Serang Pos Militer Prajurit Kostrad dan Kopassus dilaporkan Gugur Kodam Cendrawasi membenarkan kelompok separatis teroris atau KST Papua menyergap dan menyerang ya Pos Militer Mugi di Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Sore waktu Indonesia Timur Dalam kronologian dikirimkan untuk Panglima Divisi Infantris 1 Kostrat dilaporkan 6 personil TNI gugur Koran 17 jenrawasi membenarkan adanya insiden penyerangan itu Meski begitu jumlah korban masih belum bisa dipastikan Termasuk kabar 9 personil TNI Angkatan Darat tertangkap KST Selain berasal dari Satuan Tugas atau Satgas Unit Rider 321 Galuh, Taruna, Kostrad dilaporkan personil komando poskan khusus atau kopasus juga menjadi korban Bahwa benar, prajurit TNI dan Satgas Unit Rider 321 Galuh, Taruna Yang bertugas di wilayah Mugiman, Kabupaten Duga diserang dan ditembak oleh gerombolan KST Sabtu 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur Kata Kepala Penerangan Kodam Kapendam 17 Cendrawasi Kolonel Cavalier Herman Taryaman Saat dikomfirmasi republika.co.id di Jakarta Ahad 16 April 2023 Menurut dia selain korban meninggal, sejumlah personil TNI Angkatan Darat juga mengalami luka-luka Sampai saat ini masih dilaksanakan pemantauan, namun karena cuaca hujan dan berkabut sehingga belum bisa berkomunikasi dengan aparat keamanan yang berada di lokasi tersebut. Demikian puluh upa pula upaya-upaya memberikan bantuan dan evakuasi tetap dilaksanakan, ujar Kolonel Cavalry Herman Taryaman. Dia menyebut mereka yang diserang KST Papua sedang dalam misi membebaskan pilot susi air. Pilis Martin yang sudah dua bulan lebih ditawang KST Papua. Mohon doanya semoga prajurit TNI yang melaksanakan tugas negara dan juga melakukan pencarian pilot Susi Air diberikan keselamatan. Perlindungan dan kekuatan sehingga dapat kembali bertugas, kata Herman. Nah baik kawan, itulah ya informasi berita yang saya sampaikan di hadapan sahabatku. Sebelumnya saya secara pribadi dan mengajak sahabat kura Indonesia kita doakan Akhirup kita yang duduk Di daerah pertempuran semoga segala segala amal kebaikannya diterima Dan diampuni segala dosa-dosanya Dan menampakkan tempat yang terbaik di sisi Allah taala Tuhan Nama Esa Nah baiklah kawan ini kalau saya melihat ya Kalau di Jakarta ini kan yang ramai setiap detik setiap menit ini Hanya membahas politik-politik Terkait siapa nanti yang jadi presiden wali presiden Indonesia 2004 Belum lagi permasalahan korupsi dan sebagainya Di satu sisi di wilayah Indonesia Di sisi lain Di wilayah Indonesia Timur ini Belum berhenti ini Kekacauan di sana yang dilakukan oleh gurung pulang-gurung pulang, pulang dihadap itu gugur lagi saudara kita, rekan kita, sahabat kita nah saya dilihat di sini pemerintah RI khususnya di pusat ini sangat lemah menghadapi ya, menghadapi situasi yang ada di Papua ini saya bilang ini pemerintah kita ini sangat lemah harus menunggu berapa lagi korban yang terus berjatuhan untuk menghentikan Papua. Nah, ini seharusnya. Yang pertama kali saya kritik ini HAM. Ya ini. Orang-orang HAM mana nih. Kalian harusnya teriak ini. Ya. Komnas HAM harusnya tampil di depan. Menyorakan. Karena ini. gugur -gur lagi. itu yang pertama. Yang kedua. DPR RI. Kalian segera bicarakan. Penambahan dan penobalan pasukan yang ada di sana Karena kalau kita lihat tadi Pos-pos Satgas TNI maupun Polri Di pelosok-pelosok Sangat susah dijangkau Dan persenulitnya sangat terbatas Ini akan mudah diserang dengan kekuatan besar oleh gerombolan ini Maka harus ada penobalan pasukan di sana Selain itu segera dibicarakan Ya terkait masalah strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan Papua. Harus segera dibicarakan pembentukan daerah operasi militer. Karena kalau begini situasinya, ini TNI masih, saya lihat TNI ini masih ragu untuk berbuat. Tapi korban terus berjatuhan. Kenapa ada keraguan dari TNI Polri? Karena masih ada kebijakan-kebijakan politik yang tidak selesai di negeri ini. Presiden dan DPR RI ini harus segera membicarakan. Agar status Papua segera ditingkatkan. Kalau harus daerah militer, buat daerah operasi militer. Jangan harus menunggu korban-korban tersebut jatuhan baru. Terlalu banyak masalah di negeri kita ini. Belum lagi koruptor ketangkap setiap hari. Capres-cawapres lah yang terus dipermasalahkan saling jegal menjegal. Sudah tidak mau lagi mengetahui situasi di Papua Sarapi yang sudah terjadi. Ini aja pesan kami. Dari rakyat Indonesia agar pemerintah jangan memperlihatkan kelemahan kita di hadapan para gerombolan teroris ini buat ya, naikkan status daerah operasi militer. Nah di situ disitulah akan dilihat seperti apa tentara yang sebenarnya melaksanakan operasi. Insya Allah ini akan banyak efek positifnya kepada bangsa kita. Nah, bayangkan gugur lagi, gugur lagi dan gugur lagi. Jumlah personel di sana sangat sedikit. Tidak akan bisa menjangkau seluruh Papua itu. Maka harus ada penambahan personel. Satgas, baik dari TNI maupun Polri. Pola-pola operasi harus segera diroba, di strategi ter strategi harus segera Dimainkan, biar tidak ada korban-korban seperti ini lagi. Ini saja pesan saya, jangan sampai pemerintah ke RI ini, ya, kelihatan sangat lemah menghadapi KST yang ada di Papua. Demikian kawan, tetap semangat NKRI harga mati, merdeka.